stasiun gedangan di Kabupaten Sindorjo, Jawa Timur kereta api penataran yang ditarik lokomotif pc 15 kereta api penataran ini jurusan Malang Surabaya. Hmm. kereta api penataran ini akan berhenti cukup lama. nasur kedangan Karena mengalami susulan Dengan KA Ranggajati Dan sekaligus bersilang Dengan KA Penataan Jurusan Surabaya Malam Litar penyusulan adalah situasi di mana terjadi perubahan urutan dua kereta api yang searah. Penyusulan antar kereta api menyusul atau disusul biasanya dilakukan di stasiun atau tempat yang terdapat fasilitas penyusulan yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan perjalanan. Kampulangan sudah menyirong ke atas menandakan kereta api rangka jati kulit perjalanan. merupakan tempur luhut. Cerita Abi Pernataran. Nama ini diambil dari nama cangki yang terletak di desa Pernataran, kecamatan Ligo. Kabupaten Blitar, Jawa Timur. merupakan candi Hindu Siwa yang dibangun pada masa kerajaan Kediri. Pada masa pemerintahan Raja Triga tahun 1990. Sampai 3200 Uniknya, Candi Penataran ini menganggap juga pada masa kerajaan Majapahit. nampak dari kejauhan, ke arah nggak jadi, ditarik lokomotif CC. 2017715 Diperkirakan tiba di stasiun Cirebon pada pukul 19 lewat 33 menit waktu Indonesia bagian barat. Persilangan adalah suatu peristiwa di mana kereta api A menunggu kereta api B untuk melewati trek atau jalur utama dari arah yang berlawanan. Persilangan biasanya terjadi pada perjalanan kereta api yang menggunakan jalur tunggal atau single track, dan persilangan harus dilakukan di stasiun. kereta api penataran dari arah Surabaya segera masuk di stasiun kejangan. Nampak kereta api, api penataran di Surabaya masuk di stasiun kejangan, bersilang dengan kereta api penataran tujuan Surabaya. sinyal utama satu lengan sudah derong ke atas menandakan kereta api penataran arah Surabaya bisa diberangkatkan <tik> juga kereta api penasaran tujuan Malang Surabaya meninggalkan stasiun Gedang detik-detik sinyal utama satu lengan menutup kembali